Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya, Alfaris Masih, channel yang membahas tentang cinta dan telepati. Teman-teman, kali ini saya akan membahas pertanyaan dan juga saya akan membahas sedikit tentang apa itu telepati. Karena masih banyak dari teman-teman yang bertanya tentang apa sih telepati itu. Dan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 Oke teman-teman, kita langsung saja masuk pada pembahasan telepati secara singkat. Apa itu telepati? Teman-teman, telepati itu komunikasi batin. Telepati itu hubungan batin. Telepati itu merupakan sebuah cara menyampaikan pesan. Pesan yang hanya dapat dikirim melalui pikiran. Dan hanya dapat diterima oleh perasaan. Yang dimana merupakan sebuah cara untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada seseorang yang jauh ataupun dekat dengan menggunakan pikiran kita tanpa menggunakan alat komunikasi tanpa mengucapkan dengan kata-kata tanpa menunjukkan dengan simbol-simbol atau memperlihatkan bahasa tubuh tetapi pesan yang kita sampaikan itu dengan pikiran kita pikiran bawah sadar dengan cara membayangkan pesan apa yang ingin kita sampaikan atau informasi apa yang ingin kita sampaikan kepada orang yang kita tuju. Teman-teman, pesan yang kita bayangkan itu akan terkirim kepada target orang yang kita tuju melalui alam bawah sadar. Pesan itu masuk melalui alam bawah sadar yang hanya dapat dirasakan oleh target melalui perasaannya. Di dalam telepati, apa yang kita bayangkan itulah yang akan dirasakan oleh orang yang kita tuju. Jadi teman-teman, apa yang akan terjadi pada perasaan seseorang jika kita memikirkan yang bukan-bukan tentang dia? Mungkin teman-teman pernah merasakan rasa tidak nyaman ketika berada di satu tempat bersama orang-orang yang tidak suka sama teman-teman. Kenapa teman-teman merasa tidak nyaman? Hal itu dikarenakan ketika orang-orang yang tidak suka sama teman-teman biasanya akan memikirkan atau membayangkan hal-hal yang buruk-buruk tentang Anda ketika mereka melihat Anda. Jadi, apa yang mereka bayangkan itu akan menjadi pesan telepati yang secara tidak sengaja masuk kepada Anda melalui alam bawah sadar sehingga perasaan Anda merespon hal itu dan membuat Anda merasa tidak nyaman. Atau mungkin sebaliknya, teman-teman ketika melihat seseorang yang teman-teman tidak suka, dan teman-teman membayangkan hal-hal buruk tentangnya, sehingga orang tersebut terlihat tidak nyaman. Hal itu terjadi ketika hal-hal buruk yang teman-teman bayangkan itu menjadi sebuah pesan telepati, Pesan yang masuk melalui alam bawah sadar kepada orang yang teman-teman benci. Sehingga pesan itu direspon oleh perasaannya dan membuat dia tidak nyaman. Jadi teman-teman, kurang lebih seperti itulah telepati. Kita ingin menyampaikan pesan, kita cukup membayangkan pesan itu. Dan pesan itu akan sampai kepada orang yang kita tuju, masuk melalui pikiran bawah sadarnya dan direspon oleh perasaannya. Kurang lebih seperti itu. Dan telepati itu teman-teman, telepati itu tidak memandang jarak. Orang yang ingin kita telepati berada jauh atau mendekat, pesan kita bisa sampai kepada dia. Dan dia bisa menerima pesan kita. Asalkan orang tersebut yang ingin kita telepati itu pernah melihat kita atau tahu siapa kita. Jadi seperti itu teman-teman. Jarak di dalam telepati itu tidak menjadi masalah. Jadi teman-teman, telepati itu selain kita menyampaikan informasi atau kita menyampaikan pesan, kita bisa juga mempengaruhi perasaan seseorang. Karena kenapa pesan yang kita sampaikan itu hanya dapat dirasakan oleh perasaan. Kalau teman-teman lakukan telepati tentang cinta, maka orang yang kita telepati itu bisa jatuh cinta. Kalau kita lakukan telepati tentang rindu, maka orang yang kita telepati itu bisa rindu. Karena pesan itu hanya dapat diterima oleh perasaan, teman-teman. Bukan pendengaran, bukan penglihatan, tetapi dengan perasaan. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman. Itulah pembahasan singkat tentang apa itu telepati. Apabila teman-teman belum paham, teman-teman bisa bertanya. Yang selanjutnya, kita akan membahas pertanyaan. Pada pertanyaan yang pertama, dia bertanya seperti ini. Saya berpikir yang bukan-bukan, terus si dia kabur dari saya. Apakah saya salah telepati? Jadi teman-teman, seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan tentang seseorang, maka orang itu akan merasakan itu kalau kita membayangkan dia mencintai kita maka dia akan merasakan cinta apabila kita bayangkan hal-hal yang bukan-bukan tentang dia tentang seseorang maka orang itu akan merasakan kalau kita sedang berpikir itu tentang dia jadi bisa saja dia akan menghindar dari kita kurang lebih seperti itu pada pertanyaan ini dia bertanya apakah telepati saya salah atau tidak. Telepatinya tidak salah, hanya saja pesan yang teman-teman bayangkan di saat telepati itulah yang salah. Coba ganti pesannya teman-teman, seperti itu. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Dia bertanya gini, biar tepat sasaran itu gimana? Jadi teman-teman, pesan telepati itu kita sampaikan dengan pikiran kita. Kita kirim melalui pikiran kita, dan pikiran kita tahu kepada siapa pesan itu akan disampaikan. Jadi, telepati ini tepat sasaran. Contohnya begini, teman-teman: kalau teman-teman ingin membayangkan seseorang, ketika teman-teman ingin membayangkan seseorang, maka gambaran orang itu akan muncul di pikiran teman-teman, bukan gambaran orang lain. Kenapa gambaran itu bisa muncul? Karena pikiran teman-teman tahu siapa yang ingin teman-teman bayangkan. Sama halnya dengan telepati. Pesan yang kita sampaikan melalui pikiran kita, pikiran kita tahu pesan itu akan disampaikan kepada siapa. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman, telepati ini pasti tepat sasaran Apabila kita tahu, kita yang melakukan telepati tahu siapa yang ingin kita telepati. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman. Itulah beberapa pertanyaan dan penjelasan singkat tentang telepati. Semoga teman-teman bisa paham dan Semoga telepatian teman-teman lakukan itu bisa berhasil. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, salam dari saya, Alfarismasi. Bye.